Baiklah perasaan bales lah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada info penting juga untuk warga Konoha kali ini kita dapatkan dari l2w.id ini persahabat ya kita simak nih Sorry World Closet Peserta lomba akan kami umumkan hari ini Pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat. Dan kita lihat sebelumnya Kalimat caption yang dituliskan Terima kasih kepada para peserta yang Antusias untuk mendaftar Akan kami umumkan Nama-nama pesertanya malam ini Dan nantikan kejutan-kejutan kami yang lainnya Tuh ini info penting nih Untuk peserta Yang sudah antusias Mendaftar dan untuk nama-nama pesertanya akan diumumkan malam hari ini sahabat ya Yang pertama kita lihat nih perlombaan yang diadakan oleh L2W Lomba roker, lomba poster, lomba edit video bengek dan lomba foto produk L2W Wah ini keren banget ya, kita support dan kita selalu dukung yang terbaik Untuk kegiatan-kegiatan positif ya, selalu the best Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin kita lihat juga persababnya ke kabar berikutnya. Kita mampir keunggahan Bunda Lesti kemarin yang memposting foto bareng BBL yang sangat lucu dan menggemaskan Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat ucapan dari Bunda Lesti. Dirgahayu Republik Indonesia ke 77 Merdeka. Papa pinjam baju ya katanya tuh, aduh masya allah banget ya bajunya papa Bila dipinjam dulu oleh bunda lesti itu, ini ini keren banget ya, kebahagiaan yang selalu saja kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dan di postingan ini pun banyak sekali nih tanggapan dan respon dari sahabat-sahabat terdekat. Dari akun Siti Liza nih persahabat ya, Siti Liza pun ikut menanggapi dengan mengatakan di kalimat komentar Anak baik merdeka katanya itu Masya Allah Ada juga Lidana Nabila yang ikut berkomentar Aduh Abang L kata Lida persahabat ya, Lida Nabila Ini sih memang luar biasa nih BBL, sangat mengemaskan, bikin orang-orang aja gemes melihatnya Kita lihat juga persahabat ya ada tanggapan juga dari kak Sandy ini Sandy Purnama Sari ikut mengatakan di kalimat komentar ah, kangen aduh masya Allah banget ya kak tadi lagi kangen banget tuh sama abang L abang L meng lucu dan sangat mengemaskan. Ini sih kebahagiaan yang sangat luar biasa yang selalu kita dapatkan dari idola kita. Sehat-sehat terus BBL, Bunda Lesti, mudah-mudahan yang kebahagiaan selalu menyelimuti Bunda L dan Abang L. Amin. Kemudian, persahabat disimbang juga diunggan ig nya Papa Bilar semalam. Yang memposting, foto... Gilang Dirga, persahabatnya. Di sini ada sebuah kalimat Ucapan juga dari Papa Bilar Selamat ulang tahun Bang Gilang Dirga, sehat dan sukses Selalu, amin, Masya Allah banget ya Ternyata kemarin Gilang Dirga Sedang berulang tahun, persahabatnya. ya Kita doakan yang terbaik juga buat Gilang Dirga Mudah-mudahan sehat, bahagia Sukses terus ya, mudah-mudahan Selalu sayang kepada Leslar Amin, dan berikutnya Kita simak juga persahabat ini info yang sangat bahagia, ini kabar gembira yang kita dapatkan langsung dari Bang Ariel, ini info resmi, bahwa untuk jadwal Lesler hari ini, yaitu akan tampil di acara Dangdut Akademi 5 Final Audition, Rizky Billar akan menjadi host dan Lesti akan menjadi juri, Alhamdulillah malam ini tayang di Indosiar dan akan tampil bareng lagi di panggung Indosiar. Hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dicatat Jamnya jangan sampai terlewatkan Seperti biasa jam setengah Sembilan malam Kita akan mendapatkan kejutan bahagia Lewat penampilan Satu paket Lesti dan Bilar akan tampil bersama Di acara The Academy 5 Final Audition Jangan lupa saksikan persahabat ini kabar gembira Yang kita dapatkan langsung Dari Bang Boril sini juga di kalimat caption info yang dituliskan Bismillahirrahmanirrahim Dangdut Academy 5 Final Audition Nanti malam ada penampilan mereka Berdua Leslar Jangan lupa live hanya di Indosiar Pontonin channelnya Terima kasih semangat Tuh, Ini info langsung dari Bang Boril Mengenai jadwal Bunda Lesti Hari ini ya Akan tampil di Indosiar Jam setengah sembilan malam Yang akan selalu memberikan penampilan-penampilan terbaiknya The best untuk Bunda Lesti Bapak Bilat Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah postingan dari akun Marconah Kiot, salah satu fanbase, yang tentunya secara langsung melihat acara Leslar Kampung Hiburan edisi Kampung Merdeka, persahabat ya. Ini ada sebuah pernyataan dan sedikit cerita. Perhatikan di kalimat yang diunggah, acaranya beneran terkonsep. Ada hostnya, ada programnya, ada bintang tamu, dan ada sponsor Ini yang bisa bikin LA makin dikenal di masyarakat A good idea Good job all team LA Thank You udah bikin sesuatu yang menarik dan cemerlang kayak gini I acara atau program ini makin lancar dan makin banyak sponsor yang masuk Dan pastinya semakin keren untuk LA Anyway, gue juga suka banget sama konten terbaru Udah dikasih nama cap chip cup Akhirnya, udah dikasih nama Oh iya yeah, thank you so much Final, kata youtuber sahabatnya Masya Allah Mudah-mudahan ya LE terus berkembang Sukses dan maju Kita selalu mendoakan yang terbaik nih Untuk idola kesayangan kita dan tim Leslar Entertainment Dan pastinya juga kita masih menunggu Cidukan terbaru hingga vitamin bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana